tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah persoapat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke kabar pertama persoapatnya ada info seputar leda malam hari ini tentunya dari bu Harsili Langsung so, kita dapatkan persahabat ya kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Bu di sini menginfokan bahwa kembali hadir tentunya Lida di Indosiar Top 21 Grup 4 persahabat ya Tentunya kita semua jangan sampai tidak menonton di persahabat untuk tentunya acara di Indosiar yang di konser Lida 2021 yang tentunya kembali kita dapatkan info bahwa Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini absen di lidah persahabat Ya, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Harsiwi. Untuk 5 juri tentu yang siap-siap memberikan So di sini ada Bunda Inul, Bunda Ristu 1909 ada Papa Vildan, dan Areza Zakaria serta passion gurunya ada formal. Host Samuel Prabhab dia ya, Kak formal di situ sebagai guru fashion dan tentunya untuk host yang akan mengisi acara tersebut di situ ada Abilanzi, Gilang Dirga Irfan Hakim, Ruben Onsu, Jirayud dan Lidara. Prabhab dia ya, sudah dipastikan bahwa idola kita Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini kembali absen, pak sahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan tentunya mendapatkan kabar bahwa Lesti dan Rizky Billar tampil bareng kembali di acara Indosiar, pasabat ya, untuk memberikan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya, pasabat kita lihat ada sebuah unggahan postingan terbaru dari Papa Daniel ya, kita lihat di akun Instagram pribadinya. Papa Daniel mengunggah sebuah postingan video persahabat ya bersama istri tercinta nih persahabat ya mesra-mesraan di taman silang mesra-mesraan di mall silang dan mesra-mesraannya di kuburan kata Papa Daniel persahabat ya I love you diteruskan sebuah kalimat caption untuk Bu Rosmala Dewi ini sesuai so banget persahabat ya mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan terus buat kedua orang tua dari Rizky Bilar dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali tanggapan dan tentunya dukungan dari fans ya yakni dari akun instagram official Indonesia mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, cutenya papa sama ibu Selanjutnya ada komentar dari akun instagram HP Raya Kota Sultan mengatakan dalam kolom komentar gimana anaknya gak romantis. Pabriknya aja romantis kayak gini. Aduh, so sweet banget Persabats ya. Kita meleleh banget nih. Tentunya ini adalah gambaran leslar masa depan kita doakan saja mudah-mudahan hubungan Lesti dan Rizky bila juga selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Dan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat aja nih ada unggahan momen spesial banget ketika di vlognya Rizky Bilar dan tentunya Dinda Hau juga nih para sahabat ya sini kita lihat Hubungan pertemanan Lesti dan Dinda memang sungguh luar biasa banget harmonisnya para sahabat ya situ Dinda Hau memegang dagu dedek Lesti yang membuat kita semakin bahagia dan bangga bahwa kedekatan Dedek Lesti dan Kak Dinda Hau juga tentunya sungguh romantis banget persahabatnya, so sweet. Tentunya doakan saja mudah-mudahan pertemanan mereka selalu diberikan kelancaran, amin. ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan juga nih dari para fans yakni dari akun Instagram Dewi Dimi dua yang berkomentar dinda aja gemes sama keceplosannya dede apalagi osa sih ya aduh so sweet banget persahabat ya komentarnya cute cute banget nih yang selalu mendukung yang selalu mensupport buat idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat ada persamaan dari Lesti dan Rizky Billar ya kita lihat aja ada unggahan dari akun Virus Leslar nih yang mana memposting sebuah postingan Abang Rizky Bilar ketika di tahun 2018 bulan 5 persahabat ya tanggal 24 ini postingan Abang Bilar yang sedang naik motor ini persahabat ada kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Bilar di situ Bam mengatakan Ayo neng Abang anterin ke KUA katanya ya tentunya kita lihat ke postingan Dedek Last yang terbaru nih persahabat di ya, akun Instagram pribadinya. Di situ Lesti mengatakan bahwa aku ke penghulu tanggal 25 bulan 5 2021. Ini persamaan persahabat ya. Dari keduanya yang luar biasa banget ini adalah yang dinamakan jodoh. nggak kemana nih persahabat ya doakan saja. Mudah-mudahan Lesti dan Rizky juga berjodoh. Dan mudah-mudahan kita selalu doakan, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal. Ini kita, sudah kita tidak ragukan lagi bersahabat ya bahwa hubungan Lesti dan Bilar memang luar biasa banget banyak persamaannya ya Tentunya doakan saja, support saja dan tentunya dukung untuk Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga sebuah kalimat caption yang dituliskan nih bersahabatnya oleh Bu Firni Mengatakan Masya Allah Bu Fitra harus sampai merinding postingan dan... Abang 24 Mei 2020 18 nyambung banget kan sama lancing lagu Dede 25 Mei 2021 Bawa aku ke penghulu Bismillah jodoh Amin Pasal doakan saja mudah-mudahan jodoh Dan mudah-mudahan secepatnya tentunya Lesti dan Bilar ke penghulu Dan tentunya cepat dipersatukan Amin Ya robot alamin banyak juga nih tanggapan dan dukungan respon dari para fans persahabatnya, para yakni dari akun Instagram. Solehodofniftahu ditunggu mengatakan inikah yang dinamakan jodoh, amin. Ada juga tentunya persahabat komentar lain dari akun Instagram. Nina Baharudin mengatakan dalam kolom komentar Assalamualaikum ah, Allah maha segalanya tuh persahabat ya dukungan doa serta support dari fans memang luar biasa banget yang selalu mendoakan buat hubungan Lesti dan Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan baru dan kejutan bahagia selanjutnya Persahabatnya yang mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan cedukan vitamin manja bahagia dari idola kesayangan kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.